briefing pada hari ini, ada tiga hal besar yang akan kita berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Pertama yang akhir-akhir uh, ini menjadi perhatian rekan-rekan sekarang adalah masalah kegiatan perlindungan warga negara Indonesia. Dan selanjutnya saya juga akan sedikit menyinggung kegiatan fasilitasi diplomatik yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam membantu kops diplomatik di Jakarta dalam uh, masa sulit saat sekarang di mana kita sedang dihadapkan pada COVID-19. Dan yang ketiga adalah kegiatan diplomasi yang terus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan hal-hal yang terkait dengan apa yang aktivitas Ibu Menteri Luar Negeri dan nanti akan dijelaskan juga oleh Bapak Rizal. Terkait perlindungan warga, saya akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat umum saja. Nanti akan didalami lebih lanjut oleh Mas Yuda, ya. Kalau kita melihat... Perlindungan warga negara Indonesia adalah satu bidang pekerjaan yang menyita sebagian besar dari tugas teman-teman kita di perwakilan asing. Dengan demikian, mereka lebih dari 60 persen kegiatan kita di perwakilan di luar negeri dan juga di dalam negeri. Saat sekarang difokuskan pada aspek kekonsuleran, utamanya memberi bantuan pada warga negara kita. Di sisi lain KBRI juga atau konsulat jenderal kita melakukan observasi terhadap warga negara kita khususnya mereka yang konfirmasi terkonfirmasi positif COVID-19. Hal-hal lainnya juga menjadi perhatian adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat kita wni kita yang terhambat kepulangannya atau stranded dengan diberlakukannya lockdown oleh beberapa negara dan juga semakin berkurangnya lintas penerbangan, lintas negara. Satu hal lagi yang juga kita banyak terlibat adalah dalam fasilitasi WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal, yang dalam beberapa perkembangan air-air ini mengalami penghentian operasional kapal pesiar tersebut. Mungkin itu sekedar pengantar pembuka dari saya. Selanjutnya saya mencatat bahwa secara garis besar, teman-teman ingin mengetahui terkait Penanganan WNI kita yang berada di Malaysia dan juga perlindungan bagi jamaah tablik kita di beberapa negara khususnya di India. Mungkin saya akan undang dulu Mas Yuda untuk memberikan paparan nanti dalam kesempatan kita melihat pertanyaan teman-teman nanti kita akan meresponnya. Mungkin sekarang Mas Yuda akan memberikan tinjauan umum dulu apa yang telah kita lakukan sejauh ini. Silakan Mas Yuda. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Mas Rizal. Teman-teman media semua selamat sore. Uh, Izinkan kami coba mengupdate teman-teman uh, semua mengenai uh, beberapa isu yang terkait dengan pelindungan WNI. Yang pertama adalah terkait dengan pelindungan terhadap awak kapal uh, WNI. Jadi sebagaimana diketahui oleh teman-teman uh, ketika wabah COVID-19 uh, sudah menyebar secara global dan menjadi pandemi. Memang ini sangat berpengaruh besar terhadap operasi kapal pesiar yang ada di berbagai macam uh, tempat di dunia dan mayoritas uh, pihak principal atau operator kapal kemudian memutuskan untuk menghentikan uh, pelayarannya dan mengembalikan awak kapalnya ke daerah uh, asalnya masing-masing termasuk ke Indonesia hingga Selasa ini uh, Selasa tanggal 31 uh, Maret 2020 tercatat ada dua 17.748 eh, awak kapal Indonesia yang tersebar di 89 kapal pesiar yang dioperasikan sekitar 10 perusahaan operator ini dalam catatan kita ini adalah eh, awak kapal yang eh, terdampak dengan eh, kegiatan, eh, dengan wabah eh, COVID-19 tidak seluruhnya tentu eh, akan pulang ke Indonesia dalam beberapa catatan kami, ada beberapa awak kapal kita yang tetap memutuskan untuk bekerja di atas kapal sebagai minimum set Jadi, ketika kapal itu tidak beroperasi, pelayarannya untuk mengangkut penumpang, kapal tersebut tetap memerlukan apa yang disebut sebagai minimum set dan beberapa awak kapal kita memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya untuk jumlah awak kapal Indonesia yang telah dipulangkan, dan tiba ke tanah air hingga hari ini, 1 April 2020, berjumlah 963 orang. Baik yang pulang melalui penerbangan komersil maupun pesawat charter. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan Indonesia yang ada di berbagai negara, adalah pertama berkomunikasi dengan otoritas negara setempat, dengan operator kapal, pihak ya, prinsipal, dan juga dari uh, Kemlu kita juga sudah berkomunikasi dengan manning agency atau perusahaan yang memberangkatkan awak kapal kita ke Luar Negeri. Lalu kemudian memastikan awak kapal kita dalam keadaan sehat uh, dan jika uh, apa namanya terjangkit COVID-19 uh, kita memberikan uh, minta akan dilakukan perawatan sesuai dengan uh, protokol kesehatan uh, yang ditentukan. Kemudian kita memastikan uh, awal kapal kita mendapatkan pemeriksaan uh, sesuai dengan uh, protokol WHO yang ada di luar uh, tempat. Kemudian yang pasti yang terakhir adalah memastikan hak-hak uh, pekerja migran kita tetap uh, terpenuhi. Jadi dalam beberapa komunikasi kami dengan pihak prinsipal, uh, pihak prinsipal uh, tidak memutuskan hubungan kerja, bahkan uh, ada beberapa prinsipal yang tetap memberikan gaji. Walaupun mereka sudah kembali ke Indonesia, dan e, kemudian kita juga memfasilitasi pengurusan pemulangan pekerja migran kita awak kapal, bekerjasama dengan operator kapal, otoritas negara setempat, dan juga mining agency yang ada di Indonesia, tetap berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait dan pemerintah daerah. Bagaimana tadi kami sampaikan, total per hari ini terdapat 963 orang yang telah kembali ke Indonesia. Lalu yang kedua terkait dengan penanganan WNI di Malaysia. Jadi sebagaimana diketahui Malaysia telah memperpanjang kebijakan Movement Control Order hingga tanggal 14 April 2020. Kebijakan ini tentu berdampak bagi seluruh penduduk Malaysia, termasuk warga negara kita yang mayoritas adalah pekerja ikan. Berdasarkan pengamatan perwakilan Republik Indonesia yang ada di enam perwakilan ke Malaysia, dampak eh, movement counter order yang paling besar dirasakan bagi warga negara Indonesia yang bekerja sebagai guru harian lepas. Sedangkan mayoritas pekerja migran Indonesia yang memiliki majikan tetap eh, masih dalam kondisi yang relatif baik. Jadi, merespon kondisi tersebut eh, seluruh perwakilan RI yang ada di Malaysia telah aktif memberikan bantuan logistik kepada kelompok yang paling rentan dari pekerja migran Indonesia. Hingga hari ini tercatat perwakilan ke Malaysia telah menyalurkan sebanyak 3.143 paket bantuan logistik dan telah menyiapkan hampir 3.000 paket tambahan. Lalu terkait dengan kepulangan warga negara Indonesia dari Malaysia, tercatat sejak tanggal 18 Hingga 31 Maret 2020 tercatat terdapat 34.696 orang yang kembali pulang dari Malaysia ke Indonesia. Yang data yang kami catat adalah yang pulang dari Semenanjung Malaysia. Mayoritas yang pulang itu adalah warga negara Indonesia, pemegang fasilitas bebas visa 30 hari. Jadi bukan pekerja migran kita yang menetap di Malaysia yang memiliki izin tinggal tetap dan uh, izin kerja uh, tetap di Malaysia. Jadi lebih banyak yang pulang itu adalah warga uh, negara Indonesia yang menggunakan fasilitas bebas visa 30 hari. Jadi sunnah oleh mereka pasti akan pulang uh, hingga uh, bebas visa 30 harinya expired. Terakhir uh, terkait dengan penanganan jamaah tablik di India. Nah, tercatat eh, hingga 30 Maret, eh, jumlah jamaah tablik Indonesia yang ada di India sebanyak 731 orang yang tersebar di berbagai eh, negara bagian yang ada di India. Eh, para jamaah tablik ini memang terdampak dari kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah India hingga tanggal 14 April 2020. Uh, tercatat uh, ada 14 jemaah tablik Indonesia yang positif infeksi COVID-19, di mana 10 diantaranya sudah dinyatakan uh, sembuh dan empat lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya uh, stabil. Uh, duta Besar kita uh, di New Delhi uh, Besar tim Satgas COVID-19 KBI New Delhi uh, sudah mengunjungi dan bertemu dengan uh, para jemaah tablik asal Indonesia di uh, jamak masjid Zakir Nagar di New Delhi uh, Selasa kemarin dan memberikan dukungan moral sekaligus semangat sekaligus menghimbau kepada seluruh uh, wni untuk bekerjasama dan mematuhi seluruh himbauan otoritas setempat KBRI New Delhi dan juga KJRI kita di Mumbai akan membantu warga negara Indonesia uh, khususnya Jamaah tablik untuk mengurus perpanjangan visa tinggal mereka dengan pihak pemerintah India jika uh, Isa juga mereka akan mendekati masa akhir. Demikian Pak Feiza beberapa update yang bisa kami sampaikan. Baik terima kasih Mas Yuda. Mungkin selanjutnya saya akan mengundang Pak Rizal ya untuk berbicara apa yang apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri karena saat sekarang kita sangat memaklumi bahwa semua bekerja se minimal mungkin dari kantor. Namun saya ikuti hampir tiap hari. Ada rapat-rapat video conference yang Ibu lakukan dan juga banyak kegiatan berkomunikasi dengan mitra beliau di mancanegara. Dan untuk itu yang selantiasa mendampingkan Pak Rizal, kita minta Pak Rizal untuk memberikan sedikit uh, summary apa saja yang dilakukan uh, terkait diplomasi uh, dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Pak Rizal. Uh, terima kasih Pak Faiza, Pak uh, teman-teman media semua sekalian yang saya hormati, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan tetap sehat semua di tempat masing-masing. Semuanya di rumah ini. <gifat> kita doang yang di kantor Pak ya. <tuh> Teman-teman semua, kalau boleh apa yang tadi disampaikan Pak Faiza, jadi saya boleh sumberkan kegiatan paling tidak 10 terakhir, 10 hari terakhir Ibu Menteri apa, dalam menyikapi. Perkembangan global seperti saat ini, fokus beliau dalam kegiatan 10 hari terakhir setidaknya saya bisa klaster menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama adalah komunikasi yang beliau lakukan secara intensif dengan beberapa menteri luar negeri yang setidaknya yang saya catat di catatan saya, setidaknya beliau dalam 10 hari terakhir sudah berkomunikasi dengan delapan menteri luar negeri apa namanya, mitra beliau, baru saja saya dampingi beliau berbicara dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab. Tadi pagi beliau juga sempat berbicara dengan Menteri Luar Negeri India. Subrahmanya Jais Hankar, Han kalau tidak salah namanya, agak susah itu menyebutnya. Nah, dari delapan, apa komunikasi apa, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, dengan mitra-mitra beliau, dari berbagai negara, fokusnya memang satu, yaitu bagaimana terus menggarisbawahi arti penting kerjasama dan kolaborasi internasional terkait dengan mengantisipasi atau mengadres isu COVID-19 ini sendiri. Tentu banyak aspek yang dibahas, mulai dari memastikan tentu dalam beberapa kesempatan beliau pasti misi yang beliau sampaikan adalah dengan kondisi global saat ini di mana seluruh negara hampir semua negara. Nah, kita catat, menutup bordernya untuk mengantisipasi adanya kedatangan warga negara asing dan memfokuskan diri untuk mengadres isu apa COVID-19 di negaranya, Ibu Menulis selalu menggarisbawahi pentingnya jangan ada hambatan bagi perdagangan. Karena despite kondisi global seperti ini, lalu lintas orang terbatas, tetapi lalu lintas barang dalam hal ini ekonomi harus tetap kita dorong biar berjalan. Ini adalah salah satu komitmen yang kemarin juga sudah apa namanya, dikeluarkan oleh disepakati oleh Kepala Negara G20 untuk memastikan unhindered flow of goods. Ini yang selalu Ibu Menlu apa, sampaikan dalam komunikasi dengan Menteri-Menteri Luar Negeri lainnya. Yang kedua tentu kerjasama bagaimana mengat mengatasi COVID-19 khususnya terkait dengan perlindungan warga negara, baik mereka tentu menyampaikan apa namanya memastikan juga apa namanya keselamatan perlindungan buat warga negara mereka di Indonesia. Demikian pula hal yang sama, Ibu Menlu selalu menyampaikan pentingnya adanya perhatian dari negara setempat terhadap warga negara kita di negara apa mitra komunikasi dengan Menlu beliau. Itu yang kedua yang selalu disampaikan oleh Ibu Menlu. Yang ketiga tentu adalah bagaimana mengkonkretkan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara apa namanya mitra tersebut misalnya dengan India, ibu Menlu mengeksplor kemungkinan apa namanya adanya bahan baku untuk farmasi pem, pembuatan obat misalnya, nah, itu dikomunikasikan secara rinci dengan Menlu India sehingga kemungkinan kita bisa memproduksi apa namanya obat-obatan yang bahan bakunya bisa kita peroleh dari India bisa uh, kita lanjutkan atau uh, bahkan bisa ditingkatkan. Uh, itu beberapa hal yang terkait dengan komunikasi beliau dengan menteri atau mitranya. Yang kedua, dalam apa, box besar juga, beliau juga berbicara tentang dengan perwakilan kita di luar negeri. Konsolidasi apa teman-teman di perwakilan untuk memastikan, sekali lagi memastikan, perlindungan warga negara Indonesia di negara-negara saat ini yang hampir semua terjangkit COVID-19, dapat Dipastikan, itu selalu belum melu dari waktu ke waktu bahkan hari Minggu kemarin di saat libur, beliau pun berkomunikasi dengan seluruh apa perwakilan kita di Malaysia misalnya untuk mengantisipasi bagaimana dan membuat plan secara detail bagaimana mengantisipasi banyaknya warga negara Indonesia akan masuk dan perpanjangan apa yang tadi disebutkan oleh Pak Yuda, MCO, kebijakan MCO yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Dan satu kluster tentu adalah beliau sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Beliau terlibat secara detail dan rinci dan intensif dengan seluruh anggota gugus tugas untuk bagaimana bisa memastikan Indonesia siap menangani mengatasi COVID-19 ini, khususnya di bidang beliau meningkatkan kerjasama internasional. Itu mungkin Pak Faiza yang bisa kami sampaikan, garis besar dari kegiatan Ibu Menteri selama 10, 10 hari terakhir. Terima kasih. 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. <laughs> <laughs> Baik, rekan-rekan sekalian. Itu pengantar dari kami bertiga. Uh, mungkin uh, sekarang saya hanya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan ya, melalui Mas Sugiri. Kita coba lihat, beberapa dari pertanyaan ini saya yakini sudah terjawab. Saat Pak Yuda ataupun Pak Rizal memberikan pendalaman. Ada beberapa hal yang terkait dengan isu yang menjadi perhatian kita semua. Namun saya coba lihat bersama-sama. Yang namanya saya sebut di sini. Boleh ngacung, boleh ngangguk, terserah. Uh, ini yang pertama dari Saudara Teddy Tri Trisetioberti. Dari Liputan6.com. Ada. Oke, okay. Ada okay. oh. pertanyaannya adalah uh, Mengenai pemenuhan hak para ABK Apakah pemerintah Indonesia telah bermediasi dengan perusahaan terkait Agar setelah COVID-19 ABK nantinya bisa bekerja seperti sedia kala? Uh, Teman-teman sekalian uh, Yang bisa kami garis bawahi Bahwa anak buah kapal kita yang bekerja di berbagai kapal pesiar Mereka terikat dalam kontrak kerja dalam kondisi saat sekarang adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan beberapa katakanlah sebagian besar dari kapal pesiar terpaksa menghentikan perjalanannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuda beberapa di antara ABK kita masih lanjut untuk mengawaki ya kapal sesuai standar keselamatan. Namun bagi mereka yang karena satu dan lain harus menyelesaikan pekerjaannya, pihak Pemberi pekerjaan bertanggung jawab. Pertama memulangkan mereka ke tanah air, tadi juga sudah disinggung mungkin memulangkan mereka ke Indonesia dan juga tetap memenuhi hak hak mereka. Kita tidak tahu seperti apa kedepannya, bagaimana kondisi kapal pesiar kedepannya dengan kondisi Covid 19 sekarang. Namun yang bisa kita garis bawahi melalui track record kerja mereka dengan pihak perusahaan selama ini, Insyaallah bila kondisi membaik tentunya mereka juga akan bisa kembali bekerja melayani jalur-jalur yang selama di, di, di, dilalui ya pertanyaan selanjutnya uh, ini apa ini, Mbak Eno ya Eno Pro 3 RRI ya ini Mbak Eno uh, di kiri atas Mbak Eno tuh ini berbicara mengenai masalah di Malaysia ya Malaysia tadi sebenarnya sudah disinggung oleh uh, Pak Yuda tapi pertanyaannya pertanyaannya adalah bahwa pres sebutkan pemerintah tengah merumuskan berbagai bantuan yang akan diberikan kepada PMI di Malaysia selama lockdown, yang sudah pasti adalah pemberian sembako, dan membantu mereka yang kembali ke tanah air, dan lain-lain. Ya. Dan ditanyakan juga mengenai anggaran. Yang bisa kami sampaikan adalah, tadi juga Pak Rizal sudah sebutkan, pada hari Sabtu kemarin, Ibu Menteri Luar Negeri melakukan rapat koordinasi dengan video conference. Dalam pertemuan tersebut, kita mencoba memetakan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh warga uh, negara kita yang saat ini berada di Malaysia. Hari ini juga siang tadi, uh, pagi hingga siang, kita melakukan rapat uh, video conference lanjutan dengan teman-teman kepala perwakilan di uh, Kuala Lumpur dan di beberapa konsulat jenderal kita di uh, Malaysia. Pada intinya adalah kita ingin melakukan evaluasi sejauh mana uh, beberapa upaya memberi bantuan kepada masyarakat kita yang terdampak sudah berjalan sejauh ini. Memang uh, dari uh, komunikasi itu kita bisa mengidentifikasi dan masih terus dilakukan identifikasi uh, kelompok mana saja yang termasuk rentan di Malaysia yang memerlukan uh, bantuan uh, pada saat kondisi saat sekarang tidak cukup kondusif di Malaysia. Uh, dari pantauan teman-teman, mereka adalah mereka yang bekerja sektor-sektor informal yang tampaknya uh, menjadi akan menghadapi tantangan pertama dalam adanya kondisi yang kurang baik saat sekarang. Besaran anggaran belum ditetapkan atau belum dibahas. Intinya adalah dengan kemampuan yang ada, dengan ada anggaran bantuan ya istilahnya, pelindungan warga negara di perwakilan yang dimiliki. Anggaran itu yang saat sekarang digunakan sebagai langkah awal memberikan bantuan dalam dengan kapasitas yang kita miliki bagi masyarakat. Dalam penyaluran bantuan itu sendiri, teman-teman di perwakilan kita di Malaysia sangat dibantu oleh perwakilan masyarakat juga yang ikut memfasilitasi pengiriman bantuan itu ke beberapa titik. Perlu juga teman-teman ketahui, dalam kondisi MCO saat sekarang tidak mudah melakukan distribusi sembako katakanlah, dengan demikian perlu kerjasama yang erat dengan kepolisian setempat dengan demikian bisa penyaluran dapat berjalan dengan baik, demikian juga halnya dalam uh, dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan uh, pokok tersebut, uh, kita menghindari kesan ada penumpukan, karena kita bisa memaklumi dalam kondisi sekarang banyak terjadi penumpukan atau uh, pembelian barang-barang yang sebenarnya ada rasionya, sehingga tidak terjadi rush itu uh, terkait Mbak eno memang belum ada kita berbicara lebih lanjut lagi terkait anggaran namun semuanya akan terus bergulir uh, mbak Santi Dewi idn times kalau bukan mbak Santi jangan ngacung ya tapi itu bisa muar di sana ada mbak Santi bertanya uh, mengenai kondisi Malaysia uh, mungkin serupa dengan jawaban yang tadi terus mengenai insentif dan jaminan terhadap ABK yang tidak bekerja ini juga sudah dijawab tadi ya mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Santi dan serupa dengan Mbak Christy Mbak Christy di mana? Oke, Mbak Christy, mengenai WNI kita yang meninggal di Malaysia karena COVID-19 pertanyaannya apakah mereka dari kelompok jemaah tablik dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah uh, tidak terkait dengan jemaah tabligh, tetapi seorang yang bekerja di kucing ya yeah. di wilayah kucing dan uh, uh, bekerja di satu institusi di Malaysia uh, jenazah sudah dimakamkan di Malaysia dan tidak dikembalikan ke tanah air dan ini sudah atas uh, izin dan uh, kesediaan keluarga untuk di Betul ya? di Oke. Okay. Ada ada penjelasan dari Mas Yuda dimakamkannya di Selangor Malaysia ya. Oke sudah menjawab ya pertanyaan terkait uh, WNI tadi dari Eka Yuda Tempo. Ini berbicara mengenai Eka Yuda ada, ada. WNI yang terkait ke, uh, melakukan kegiatan jamaah tablik di Nizamuddin dari selatan. Uh, mendata berapa banyak WNI dan kondisi mereka saya sudah dijawab tadi ya? sudah dijelaskan 500. oleh sudah dijelaskan oleh Mas Yuda ada 700 31 ya hmm, dan sudah didata dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa duta besar kita untuk India telah pula menemui mereka yang berada di karantina sekarang di New Sebagian di sana ya. Oke, itu sudah terjawab ya. Tria Mainichi Simbun. Gak, oke Tria menanyakan, Apakah pemerintah juga berencana untuk menghentikan atau meminimalisir penerbangan internasional seperti India atau Filipina? Sejauh ini kita menyadari, ya, tanpa adanya satu pembatasan pun, beberapa jalur penerbangan lintas negara sudah jauh mengalami pengurangan, khususnya terkait dengan tingkat apa, tingkat load factor dari penerbangan itu sendiri. Jadi tentunya perusahaan-perusahaan penerbangan juga akan berhitung layak tidaknya mereka melakukan satu jalur penerbangan ke luar negeri. Jadi secara resmi sudah pemerintah tidak menghentikan penerbangan, namun secara komersial para maskapai penerbangan melakukan kalkulasi sendiri sejauh mana mereka bisa melakukan jalur penerbangan tersebut. Tidak tidak semua, semua beberapa jalur masih berlanjut ya ke negeri. Yang kami ketahui Garuda sendiri masih melayani beberapa jalur penerbangan internasional. Namun memang dalam kondisi di saat banyak negara yang menghentikan uh, menerapkan lockdown dan tidak mengizinkan untuk transit, maka ada kendala bagi beberapa jalur penerbangan untuk melanjutkan uh, penerbangannya. Uh, ada pertanyaan di tengah pandemi seperti sekarang kenapa justru malah memulangkan pekerja migran dan kru kapal bagaimana pengawasannya apakah tidak ada seruan bagaimana mereka tidak pulang lagi ke Indonesia kasihan dong ya, kalau nggak boleh pulang ya tapi saya minta Mas Yuda menjelaskan ya silakan Mas ya. Yuda eh, terima kasih Pak jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2011 mengenai indigasi pasal 14 disebutkan memang pemerintah tidak bisa melarang warga negara Indonesia kembali ke Indonesia Seperti itu. jadi sesuai Nah, seperti itu. Tapi tentu kita memahami, di, di tengah wabah ini, perlu ada protokol kesehatan yang perlu kita uh, terapkan. Jadi, seperti tadi, terutama untuk warga kita yang bekerja di ABK, tadi seperti kami sampaikan uh, ada delapan puluh, ya, sekitar delapan uh, kapal yang uh, terimbas kapal pesiar terlibat. Dari data kami, mayoritas kapal tersebut itu uh, tidak memiliki riwayat uh, positif COVID di atas kapal. Hanya beberapa kapal saja yang mempunyai uh, riwayat positif. Nah, untuk yang riwayat positif COVID di atas kapal, kita meminta kepada otoritas tempat untuk melakukan pengecekan, pengecekan uh, uh, terkait dengan positif COVID atau seperti pola Grand Princess. Mungkin teman-teman juga ikut. Uh, mengikuti Pola Green yang ada di San Francisco saat ini. Eh, pihak kapal eh, bekerjasama dengan KJR kita di San Francisco itu juga melakukan proses karantina di atas kapal. Jadi pihak perwakilan kita sudah meminta kepada pihak operator untuk melakukan proses karantina secara proper. Jadi pertama yang kita minta adalah untuk seluruh eh, awak kapal atau penumpang yang positif COVID itu diminta untuk diturunkan di atas kapal. Jadi tidak ada ruang isolasi, tidak ada proses isolasi di atas kapal. Kedua, kita minta kapal didisinfektan dan itu sudah dipenuhi oleh pihak operator kapal untuk melakukan disinfektan. Lalu kemudian ketiga, kita meminta satu orang kru Indonesia diberikan satu cabin, tidak dicampur. Jadi untuk memastikan proses karantinanya berlangsung dengan baik. Dan itu pun sudah uh, diberikan. Bahkan, pihak operator memberikan kabin penumpang yang lengkap dengan berbagai macam fasilitas. Lalu kemudian kita mengintak ABK-nya tidak bekerja, jadi tetap stay di dalam kabinnya dan kemudian logistik uh, di Nah, sofa dengan pola seperti gen-pensi tersebut, alhamdulillah tidak ada kasus baru selama proses karantina ini dan menurut rencana karantina akan selesai tanggal 4 April mendatang. Ini beberapa hal yang kita pastikan agar eh, seluruh ABK kita yang pulang itu memang eh, sudah bebas COVID. Untuk yang positif COVID, sesuai dengan peraturan WHO, tidak boleh dipulangkan ke Indonesia. Jadi memang untuk yang positif COVID harus dirawat di rumah sakit eh, setempat. Nah, eh, untuk eh, proses protokol kesehatan, ketika ketibaan, kami sudah berkoordinasi dengan eh, pihak otoritas bandara, KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan juga Imigrasi, ada pemeriksaan tambahan di Bandara kedatangan. Sebagai contoh, eh, pada kedatangan di Bandar Ngurah Bali, eh, ada pemeriksaan kesehatan berupa cek suhu tubuh, saturasi oksigen, kemudian cek eh, simptom COVID, dan plus ada rapid test. Ada rapid test. Nah, ketika rapid test yang positif, akan langsung dikarantina oleh eh, pihak. Eh, KKP yang ada di uh, Bali, bagi yang tidak uh, negatif hasilnya dan dianggap sehat, diminta untuk melakukan karantina mandiri selama 14 tahun. Jadi itu yang kita lakukan untuk memastikan bahwa warga kita uh, jika memilih untuk kembali pulang ke Indonesia, uh, kita uh, tetap fasilitasi tapi tentu dengan pemenuhan protokol-protokol kesehatan untuk memastikan uh, yang bersangkutan uh, Pak, tidak terjangkit dan kemudian juga tidak membawa tidak menyebarkan uh, COVID-19 di Indonesia. Ini kan? Yeah. Uh, baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelum sebelum saya melanjut dengan pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin saya minta Mas Yuda dan uh, Mas Rizal ya. Tadi ada pertanyaan khusus terkait pertemuan-pertemuan uh, ibu Melu, mungkin bisa ditambahkan keterangannya sedikit ya. Yeah. Terima <tuh> kasih teman-teman ada pertanyaan uh, follow up sebetulnya tadi saya sebutkan kira-kira dalam 10 hari terakhir Ibu telah berkomunikasi dengan delapan uh, menlu luar negeri mitra beliau. Uh, tadi saya sudah sebutkan antara lain dengan Inggris pagi ini, siang ini uh, dengan India tadi pagi. Sebelumnya beliau juga berkomunikasi dengan menlu Malaysia, menlu Singapura, menlu Ukraina, menlu Korea, menlu Jepang dan Menlu, Kanada. Harusnya sudah semua saya sebut ya. India Inggris, lalu Singapura, Ukraina, Korea, Kanada, Jepang, dan Malaysia. Nah, selain tadi yang saya sebutkan sebelumnya, waktu pengantar, beberapa isu yang dibahas, ada satu saya saya terlupa, mungkin saya bisa tambahkan adalah di tengah-tengah kondisi seperti ini, Ibu juga terus berkomunikasi agar misalnya pertemuan-pertemuan uh, ASEAN yang uh, semula enam di, 6-9 April ini, karena kondisi COVID-19 uh, sedang seperti ini, maka dia mencana akan tapi uh, Ibu Menlu selalu berkomunikasi dengan mitra-mitra khususnya yang dengan Menlu ASEAN agar uh, inilah waktunya bagi kita untuk uh, sebagai negara untuk mengadres isu COVID-19 ini melalui media yang lain tentu media virtual yaitu virtual meeting KTT ASEAN yang ini juga Indonesia suarakan tentu Vietnam dalam hal ini sebagai ketua ASEAN saat ini sedang mengeksplor kemungkinan ini atas usulan Indonesia termasuk kemarin pertemuan virtual meeting G20 adalah bagian dari upaya juga Indonesia menggagas ini sehingga apa namanya forum G20 yang memang dari awalnya di, apa, dibentuk untuk mengadres, mengatasi atau menjawab berbagai tantangan global. Saatnya lah harusnya G20 kemarin mengadakan meeting dan alhamdulillah itu sudah terjadi. Ada komitmen global negara, kepala negara negara negara G20 untuk apa, mengatasi isu G20 ini. Itu yang pertama. Ada lagi pertanyaan kedua, Pak Faisal kalau boleh eh, apa, ini mungkin dalam kapasitas saya sebagai direktur Timur Tengah ada pertanyaan terkait dengan apa namanya masalah haji. Dalam berbagai komunikasi kami dengan duta besar Saudi di Jakarta, maupun kedutaan kita di Saudi, isu ini memang salah satu isu yang kerap kerap kita, apa, kita raise karena ini menyangkut hajat atau kepentingan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini jawaban pemerintah Saudi adalah mereka terus mengikuti perkembangan COVID-19 dan pada waktunya akan memberikan keputusan. Jadi hingga saat ini, paling tidak sampai pagi hari ini, belum ada keputusan yang secara resmi dari pemerintah Saudi mengatakan apa namanya keputusan mengenai bagaimana haji tahun ini apakah akan dilakukan atau tidak. Belum ada keputusan secara resmi. Yang disampaikan adalah berbagai misalnya teman-teman media sudah mengikuti misalnya menunda pembayaran komitmen baru terkait dengan pembayaran pembayaran haji misalnya itu yang yang sudah ada dan mungkin saat minggu yang lalu apa sudah sudah diberitakan luas hal-hal uh, seperti itu yang memang kita terima tetapi keputusan sendiri mengenai pelaksanaan haji tahun ini belum apa pemerintah saudi putuskan mereka berjanji pada waktunya akan memberikan keputusan terkait dengan hal ini terima kasih Baik, terima kasih Pak Rizal eh, Kita lanjut lagi ya Ada pertanyaan dari Ferdinand NHK eh, Mengenai eh, Khususnya Mengenai pelarangan turis asing transit dan masuk Indonesia Sejak kapan akan berlaku? Bagaimana dan kapan pemulangan WNI di negara asing Akan dilakukan? Pertanyaan pertama eh, terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2020 sebagaimana kita ketahui Ibu Menteri Luar Negeri, seusaha rapat kemarin ya, telah memberikan pernyataan bahwa kita akan lebih mengatur jalur mengatur protokol lalu lintas perjalanan ke Indonesia dan untuk sementara waktu kita memperlakukan istilahnya kalau dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM-nya adalah Pelarangan sementara. pelarangan sementara pelarangan sementara orang asing masuk uh, wilayah negara Republik Indonesia dari peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut disebutkan juga bahwa peraturannya akan berlaku pertanggal 2 April 2020 jam 00.00 :00 WIB mungkin itu uh, menjawab pertanyaannya Mengenai bagaimana kapan pemulihan warga negara Indonesia dan negara asing, sudah dijelaskan oleh Pak Yuda tadi ya, tidak ada urgensi atau satu hal yang mendesak sehingga kita harus memulangkan WNI kita, terkecil dalam kondisi-kondisi tertentu, dan ada kesediaan bagi mereka untuk kembali ke tanah air. Dari Ibu Ije, Indonesia Insight, mengenai kapal pesiar lagi nih Mas Yuda, bisa dijawab? kapal pesiar Zandam uh, terkait dengan kapal pesiar Zandam uh, betul uh, menurut data, informasi yang kami terima terdapat 254 uh, awak kapal kita yang uh, bekerja uh, di kapal tersebut uh, so far tidak ada penumpang WNI di kapal tersebut ada kasus positif uh, COVID di atas kapal dan saat ini informasi yang kami terima kapal itu sedang menuju ke uh, Amerika Nah kami sedang uh, coba untuk komunikasikan dengan uh, pihak uh, Prinsipal dan juga Mining Agency di Indonesia uh, mengenai uh, kondisi para Afrika kita yang bekerja di kapal. tersebut. Baik, terima kasih Mas Yuda. Ini ada pertanyaan Ibu Dante. Dante mengenai apakah ada keterangan lebih lanjut terkait laporan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara prioritas untuk menerima bantuan medis dari Korea Selatan? saat sekarang kita hanya kita pada intinya mencatat adanya komitmen dari pemerintah Korea Selatan untuk menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang diprioritaskan. Namun detail lebih lanjut tentunya akan dibahas pada level teknis dan belum ada lagi informasi lebih lanjut. Kita semuanya akan mengacu pada assessment needs yang dilakukan oleh task force atau gugus tugas mengenai kebutuhan-kebutuhan alat-alat kesehatan dan berdasarkan alkes tersebut tentunya kita akan mencari sumber-sumber dan salah satunya adalah Korea Selatan dari Yogi detik.com rencana pemulangan 44 WNI overstayer di Arab Saudi hingga saat sekarang masih belum ada jadwalnya ya kita masih menunggu dan masih mendiskusikan waktu yang tepat dengan pihak Saudi Arabia. Hal-hal lainnya mengenai ABK, mengenai WNI yang eh, lockdown seperti di India, juga sudah dijelaskan tadi, pemerintah tentunya mengusahakan segala sesuatu upaya bantuan yang, di yang bisa dilakukan untuk meringankan eh, kondisi eh, saudara-saudara kita di negara-negara yang lockdown, tadi sudah disebutkan dalam konteks India, bahkan duta besarnya sendiri pun sudah menemui warga negara kita yang berada di wilayah lockdown dari Apriza, Jakarta Post, mengenai update kedatangan ABK WNI. Mungkin Mas Yuda lagi nih. Siap, siap. Silakan Mas. Uh, terima kasih, Pak Apriza. Uh, jadi, per 1 April 2020, uh, tercatat uh, 963 awak kapal Indonesia telah kembali ke Indonesia, baik melalui penerbangan komersil maupun uh, penerbangan charter dan semuanya ini difasilitasi uh, oleh pihak uh, prinsipal. Jadi uh, Kementerian Luar Negeri dan perwakilan uh, mendorong tanggung jawab pihak prinsipal untuk uh, bisa memulakan proses kita atas uh, biaya dari pihak uh, prinsipal. Uh, Oke. Okay. Update mengenai WNI yang meninggal luar negeri karena covid sejauh ini, kalau tidak salah tetap jumlahnya tiga ya. Satu di Singapura, satu di uh, Inggris, satu lagi di Malaysia. Mudah-mudahan cukup tiga. Katakanlah tidak ada lagi. Karena kita mengikuti di wilayah-wilayah lain kondisinya pun mereka membaik atau stabil. Jadi harapan kita ada beberapa yang menjalani penanganan khusus seperti Singapura tapi secara umum dalam kondisi stabil atau membaik. Dari Jakarta Globe, kapan WNI di luar negeri yang sudah sembuh dipulangkan, mengingat sudah ada 27 WNI yang sembuh? Ini kan masalah private ya, pribadi, tidak selalu mereka secara mandiri bersedia dipulangkan, kalau memang mereka bekerja di sana, ataupun ada hal-hal yang lebih bersifat private, tentunya mereka, keputusan akan berpulang pada mereka sendiri. mengenai haji eh uh, oke okay. Dani kompas mengenai haji sudah dijawab tadi oleh pak uh, Rizal uh, Riva dari CNN Indonesia kurang lebih sama ya menanyakan Riva ada di mana sebuh di mana mbak Riva ya, pak hadir oke okay. <laughs> Kurang lebih sama ya, menanyakan mengenai follow-up dari statement Pak Menko Muhajir mengenai kondisi di Malaysia dan mengenai madris publik di India. ya Saya bergeser sekarang ke uh, Mas Tio, suara.com. Dimana Mas Tio? Ada, oke. Okay. Uh, mengenai rencana kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Uh, belum ada ya sudah diumumkan uh, sudah ada mereka sudah kami akan cek kembali ya memang ada komunikasi antara kedutaan besar kita di Patikan dengan pihak uh, terkait di sana mengenai status, status dari rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia nanti akan kita konfirmasi lebih lanjut ya ada dari Christie suara pembaruan mengenai WN yang uh, positif COVID di luar negeri ada yang dari di Amerika Serikat ya ini sedang kita juga ada ada informasi oh, silakan Mas ada Terima kasih Pak Fiza. Jadi berdasarkan informasi dari Bapak Konjen kita yang ada di New York, Bapak Ben Nusam memang betul sudah meninggal dunia karena COVID. namun Bapak Ben Nusam ini adalah warga negara Amerika Serikat. Almarhum mempunyai istri dan seorang anak warga negara Indonesia, istri dan anak Saat ini masih dirawat di rumah sakit. Untuk Pak Harto Wijaya kami masih sedang mencari informasi. Baik, terima kasih Mas Yuda. Di sini ada pertanyaan, sama yang dari Mbak Laras, Tribun News, ya, mengenai ABK eh, Kapal Persia dan Umroh First Day di Arab Saudi, tadi juga sudah dijawab. Eh, selanjutnya dari Mbak Nindya, Bisnis Indonesia, bagaimana perlindungan WNI di Jepang, Salah Jepang menaikkan status travel advisory ke level 3, Bagaimana jika ada WNI yang mau pulang ke Indonesia ya. Secara uh, secara keprotokoleran atau aturan yang kita terapkan, sebenarnya masyarakat kita di manapun mereka berada, termasuk di Jepang, mereka kita himbau untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapan pemerintah setempat. Uh, kalau mengenai uh, dalam konteks Advisory level 3, memang sifatnya adalah untuk warganus Jepang ke Indonesia ya. Sebaliknya, bukan Indonesia di sana. Tetapi untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, tentunya mereka akan terus mematuhi dan mengikuti apa yang menjadi ketentuan di sana. Bila mereka ada yang mau pulang, ya protokol kesehatan tetap diberlakukan. Rute penerbangan masih ada, Pak Tidak salah ya? Dengan Jepang masih ada rute penerbangan. Mengenai konfirmasi staf kedubes AS kita tidak tahu, ya. ada baiknya ditanyakan dengan pihak Amerika Serikat. Dari harian Kompas, bagaimana KBRI dan KJRI mengkoordinasi pertolongan bagi pekerja migran yang terpaksa harus pulang di tengah isolasi sejumlah negara? Dapat kami sampaikan, dari hasil video conference hari Sabtu yang lalu dan juga dari hasil video conference tadi, ada semacam kesepahaman antara perwakilan kita di Malaysia dengan pihak sorry ada masih lanjut ada telah ada kesepahaman bahwa untuk mereka yang akan kembali ke tanah air sekalipun status Malaysia adalah MCO maka pergerakan mereka diberikan kelonggaran dengan demikian WNI kita banyak yang saat sekarang kembali ke tanah air secara mandiri dan untuk itu KBRI, KBRI dan KJRI kita ikut memfasilitasi sebagai contoh misalnya untuk KJ RI, kita di Johor Baru sejak beberapa hari ini di mana adanya peringkatan WNI kita kembali ke tanah air, mereka menugaskan staf lutan untuk standby untuk memberikan bantuan di pelabuhan-pelabuhan keberangkatan. Jadi dalam konteks itulah, perlindungan atau memastikan semuanya berjalan lancar dilakukan di pintu-pintu keberangkatan mereka ke tanah air. Selanjutnya, setelah tiba di dalam negeri, apa ditangani Kemlu atau kementerian lain? Setibanya di tanah air, prosedurnya adalah menjadi penanganan di dalam negeri, dan dalam hal ini tindak kementerian sebenarnya. Karena pada saat masuk di pelabuhan, maka mekanisme kesehatan dilakukan, karantina dan lain-lain, observasi, dan juga saat mereka kembali ke provinsi asal mereka, komunikasi dan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah pusat dalam hal ini dan juga dengan pemerintah daerah asal mereka. Dengan demikian, mekanisme yang sudah berjalan terus dievaluasi dan diperbaiki. Tentunya ada informasi lain, misalnya penerapan aplikasi yang bisa mengetahui pergerakan seseorang yang sudah kembali dari luar negeri, telah model-model inovasi yang dilakukan untuk memastikan seseorang sudah kembali di, dari luar negeri akan melakukan karantina secara mandiri. Rekan-rekan sekalian, kurang lebihnya itu uh, sejumlah pertanyaan yang kami terima dari rekan-rekan sekalian ada satu pertanyaan tambahan saya dapat info ke Mas Riza silakan Pak Riza ya, terima kasih Pak Riza ada satu terkait dengan rencana virtual meeting ASEAN uh, seperti yang tadi kami sampaikan usulan ini terus apa disuarakan oleh Ibu uh, dikomunikasikan di level Kementerian Luar Negeri dan tentu uh, Vietnam dalam hal ini sebagai ketua ASEAN sedang terus melakukan konsultasi dengan seluruh negara ASEAN untuk apa namanya menjajagi kemungkinan ini. Jadi tentu nanti pada saatnya ketika ini sudah diputuskan baik waktu maupun pelaksanaannya pasti Vietnam akan menyampaikannya secara resmi. Terima kasih mas Mbak Natalia tuh di pantai di mana Mbak Natalia? <laughs> Nggak work from home ya? Ke liburan di beach di beach. pantai di mana? Work from hotel. Mbak. <laughs> Oke, okay. teman-teman sekalian uh, terima kasih atas waktunya dan kesempatan kita melakukan video conference press briefing kembali uh, Insya Allah kita akan terus uh, perbaiki mekanisme uh, video conference ini press briefing, nanti kita akan lakukan sebaik mungkin se mungkin senang bisa ketemu dengan teman-teman secara virtual dari rumahnya masing-masing Uh, di belakangnya ada yang punya handuk segala macam tuh. <laughs> Atau yang keren kayak Mas Archiko tuh. Di, di ruang rapat di mana Mas Archiko tuh. Bisa diganti backgroundnya Pak Faiza. Oh bisa ya. <laughs> Oke. Okay. Di istana Pak. Di istana ya. <laughs> di Iyalah. Keren-keren lah. Paling enggak. Uh, terima kasih sekali lagi atas segala keterbatasan di mana kita harus berada di tempat kita masing-masing. Kita masih bisa uh, berkomunikasi dan melakukan tugas masing-masing. Teman-teman melakukan tugas jurnalistik dan kita juga uh, berbagi informasi. Dari waktu ke waktu, apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan langsung juga ke ya, Mas Yuda, Mas Rizal, dan juga ke saya. Jadi pertama ke Mas Yuda, Mas Rizal, dan selanjutnya ke saya. <laughs> Oke okay, ya semuanya ya. Salam, sampai ketemu lagi.